Saya kan juga menjadi penasihat rohani anggota Katolik itu ormas no? ormas organisasi masyarakat loh. No? Nah, di saya melalui mereka memperjuangkan adil, membangun NKRI mikro. Tidak nah, usah berkulang jauh baik berpikir berpikir global boleh. Pertidaksamaan lokal. Lokalnya apa di RT RW Anda bangunlah RT RW itu sebagai Negara, kesatuan dunia, bingung tunggal yang mikro, tingkat mikro. Kamu tidak, kenal dengan tetangga Anda? Kenal tetangga Anda sakit? Ya. Bagaimana hubungan dengan tetangga Anda yang berakuan lain? <SILENCIO> Indah rencana Tuhan, saya kan mau membuat riset mengenai transmigrasi tapi batal karena sakit lebar. terpaksa saat topik lain dan ternyata banyak gula apa daripada kalau saya membuat riset tentang transmigrasi. Itu pertama itu, bahwa sakit lebar saya itu membuat rencana saya berubah dan malah sangat apa, berguna nah, maka pada waktu itu saya tidak merasa indah Tuhan tapi sudah saya reki, oh gitu loh indah Tuhan kemudian saya ditugaskan di krisuntah akhirnya juga itu juga suatu hal yang apa ya direncanakan oleh Tuhan saya kan Anuskalius merasa sepi, merasa dibuang dari Jakarta itu baru sakit pada waktu saya sakit dapat 4. SK dari Remodan SK pertama berhenti dari cerita Indonesia SK kedua berhenti sebagai baterai ini SK tiga berhenti sebagai bantuan dosen asli perkara, lalu saya pikir saya apa nggak disebutkan, enggak mudah-mudahan sudah satu bulan lebih menemui saya dan mengatakan saya pindah di sana untuk membantu Unda Winto menciptakan buku-buku nasional, ini saya pelanggan, jadi beliau dia mengatakan tidak boleh membaca buku riset politik, apa di kerisunda? spiritual saya lebih pengaruh anu ya karakter karakter Martin itu itu berkembang nah itu sungguh-sungguh berkembang nah, lalu bisa menularkan Yesus menjadi ya. itu dulu kan tidak saya rencanakan loh rencanakan nggak ada kan setelah Yesus muda tergerak kemudian bahkan saya di di mana-mana Memberi ansur pada zaman okrober waktu, waktu itu ya? Saya memberi ansur pada para ratu itu mulai tahun 1920-an Ratu Novisya 2119 Maka yang ada ya waktu saya itu apa Ada semacam apa ya, kecemasan khawatiran Atau ada indah macam itu ya Dan memang terjadi kalau memberi ansur, datang polisi Nah itu keadaannya lho Jadi, oh ini adalah kebahagiaan Padahal semua berat oh Lalu setelah tutup, akhirnya dalam kontraksi saya Setelah tutup bahwa sungguh indah dan camu Tuhan Pada waktu mengalami itu, belak Lalu, <laughs> oh ini sungguh indah dan camu Tuhan Dulu tak mengerti, tapi sekarang aku mengerti indah dan camu Thank you.